sebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya kuangkat lagu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 Firman Tuhan Nah kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan dengan tertib ya Untuk adik-adik yang sudah bisa baca tulis Boleh loh untuk membuat catatan kecil Tentang cerita yang akan disampaikan nanti Nah mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita dengarin Firman Tuhan yuk Halo adik-adik selamat pagi Selamat hari minggu Adik-adik apa kabarnya hari ini Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya Tadi pagi udah mandi belum ya adik-adik? Coba kakak mau lihat senyumnya, udah sikat gigi belum? Ayo giginya mana? Senyum dulu dong. Ih kakak mau lihat? Wah cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget ya. Pagi ini kita bertemu lagi di ibadah online pelanian anak-anak GPB Shalom Depok. Kakak seneng banget adik-adik masih dengan setia setiap minggunya untuk mengikuti badai online. Adik-adik sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Alkitabnya udah disiapin belum? Disiapin sekarang ya Terus kita buka sama-sama Dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 Markus 1 ayat 16 sampai 20 Boleh minta bantuan mama papa loh Buat buka alkitabnya Kakak ulangi ya Markus 1 ayat 16 sampai 20 Oke kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan segar dan dengan sehat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali dapat mengikuti ibadah online pelkat PA GPIB Shalom Depok. Tuhan berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Udah ketemu semuanya? Markus 1 ayat 16-20 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 16-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon.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 Oke adik-adik Nah adik-adik lihat gambar ini Adik-adik tahu gak itu gambar apa ya hmm, Ada tiga orang Eh ada empat orang Terus ada banyak ikannya sama ada Kakak punya nih Sama ada ini juga ya di gambar ini ya Ini adalah penjala ikan Penjala ikan tuh apa sih kak Penjala ikan itu Orang yang pekerjaannya Menangkap ikan adik-adik Nah, alat yang digunakan oleh penjala ikan itu namanya jala. Nah, jala ini atau mungkin adik-adik sering-sering dengar namanya jaring kali ya. Nah, alat ini tuh digunain biar kalau nangkap ikan hasilnya langsung banyak gitu loh adik-adik dibanding adik-adik pakai pancingan kan dapatnya cuma satu-satu nih kalau pakai jala sekali lempar langsung dapatnya banyak adik-adik. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu lagi jalan menyusuri Danau Galilea. Tuhan Yesus lagi jalan. Tiba-tiba dia melihat ada Simon dan Andreas yang sedang menebarkan jala di Danau adik-adik. Kayak gini di gambarnya. Nah adik-adik adik tahu nggak? Waktu mereka dipanggil sama Tuhan Yesus itu. Apa ya yang mereka lakukan kira-kira? Hmm, mereka langsung dengan segera nggak pakai lama jalannya ditaruh. Terus mereka ikut sama Tuhan Yesus. Nah, habis itu juga ada Yakobus sama Yohanes anak Zebedeus. Mereka itu lagi rapi-rapiin jala, lagi dirapi-rapiin jalannya, lagi di, diberesin. Supaya e, mau dimasukin ke perahu, buat besok lagi dipakai. Nah, Tuhan Yesus juga memanggil Yakobus sama Yohanes adik-adik. Untuk mengikut Tuhan Yesus. Kira-kira mereka mau nggak ya? Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka Dan mengikuti Tuhan Yesus kayak gambar ini Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya Kalau misalnya adik-adik dipanggil sama mama Adik-adik langsung nyaut enggak? Misalnya Joseph mandi dulu Beatrice abis main mainannya diberesin ya Ntar mah Mandi dulu entar ma Suka gitu enggak Ayo siapa yang suka gitu Nah adik-adik Kalau misalnya mama papa nyuruh Kita harus mau sama kayak murid-murid Tuhan Yesus tadi Misalnya kita lagi nulis-nulis Ayo diberesin mejanya Oke ma aku beresin Oke aku langsung mandi Gitu adik-adik Nah kita sebagai anak Tuhan yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus bersikap kayak tadi tuh murid-murid yang dipanggil sama Tuhan Yesus. Kalau diminta tolong, kalau dipanggil harus langsung melakukan apa yang disuruh. Karena itu pasti juga untuk kebaikan adik-adik. Misalnya disuruh beresin mainan supaya misalnya keinjek kan sakit ya adik-adik ya nanti adik-adik nangis kalau keinjek. Nah. Kalau itu gunanya diberesin mainannya Sama kayak misalnya mama nyuruh Beresin tempat tidurnya Biar kalau tidur, tidurnya enak Nggak kotor, nggak gatel-gatel bangunnya Gitu Nah, tapi kan aku masih kecil kak Gimana aku bisa kayak murid-murid Tuhan Yesus tadi Enggak adik-adik Adik-adik tuh bisa mulai dari hal-hal yang bisa dilakukan sehari-hari Apa ya, misalnya nih Rajin baca Alkitab Rajin berdoa Rajin ikut ibadah pelkat PA Bantu mama nurut apa kata mama papa Sama rajin belajar Sama satu lagi nih Kalau kita keluar Jangan lupa pakai masker Minum vitamin Makan makanan yang bergizi, Jangan lupa juga Cuci tangan Nah dengan adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Dan juga adik-adik menjadi anak yang setia sama Tuhan Nah adik-adik abis ini kita mau bikin aktivitas sama Kanomi. Omi Wah pasti seru banget deh Jangan lupa ya nanti kalau udah selesai Kalau udah dikerjain juga adik-adik boleh minta tolong sama mama papa Minta tolong difotoin terus dikirim ke whatsapp grup pelkat PA Minta bantuan mama papa ya kalau susah Kakak tunggu ya uh, Tugas yang udah dikerjain Amin Shalom adik-adik Selamat hari Minggu Gimana nih kabarnya hari ini Kak Nami harap adik-adik semua Dalam keadaan sehat ya hmm, Kak Nami mau nanya nih Biasanya setelah firman Kita akan melakukan apa ya Ayo tebak Iya benar kita akan buat Aktivitas. Pasti adik-adik penasaran kan apa aktivitas untuk hari ini? Nah, seperti yang kita dengarkan di firman tadi oleh Kak Ilona Adik-adik bisa menjadi murid Tuhan Yesus Dan adik-adik bisa memulainya dari hal yang biasa adik-adik lakukan Contohnya, tadi di firman Kak Ilona udah sebutkan Apa hayo? Iya, seperti berdoa, membaca Alkitab, dan lain-lain jadi untuk aktivitas hari ini Kita akan menggambar nih adik-adik Gimana? Seneng gak? Sekarang kakak minta adik-adik untuk menyiapkan keperluannya ya Untuk menggambar yaitu kita memerlukan pensil warna Atau adik-adik juga bisa menyiapkan krayon. Terus kita memerlukan kertas HPS Atau bisa juga buku gambar Terus pensil dan juga spidol Jangan lupa ya, salap hapus jika perlu. Jadi, karena memang adik-adik menggambar diri kalian, diri kalian sendiri nih, seperti ini. Setelah itu, di samping gambar diri kalian, kakak mau kalian menulis hal apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Contohnya nih di sini. Kakak mau untuk rajin berdoa membaca Alkitab Nah, adik-adik nanti tulis Aku mau rajin berdoa Mengerti ya? Setelah udah digambar dan ditulis Dan dikerjakan semua aktivitasnya Adik-adik boleh minta tolong papa atau mama Untuk difoto dan dikirimkan di grup whatsapp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 See Adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan Sudah mendengarkan firman Tuhan juga Terus sudah memberikan persembahan juga Sekarang kita sampai di penghujung ibadah pagi ini Sampai ketemu di ibadah online minggu depan Adik-adik, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa sama-sama yuk Satu lipat tangan Dua tunduk kepala Tiga tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji namamu Mendengarkan firmanmu dan juga memberikan persembahan Tuhan sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati keluarga kami Terima kasih ya, Tuhan, atas segala berkatmu Ajar kami supaya kami bisa Setia kepada Tuhan dan mengikuti semua yang Tuhan uh, mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan cap syukur kami yang kami enaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.